Bapak-Ibu bisa ya? Bisa terlihat ya? Bisa, okay. bisa. <laughs> ya, Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Uh, selamat pagi dan selamat sore untuk teman-teman semua, untuk Bapak-Ibu. eh uh, sebelumnya, sebelumnya seperti yang sudah diperkenalkan oleh Karipto Uh, nama saya Syifa, Saya sekarang berkuliah di Polandia, lebih tepatnya di Jagiellonian University atau Universitas Jagiellonski di Krakow, Polandia. Nah, um, saya sendiri sekarang uh, sedang uh, berada di um, program Bachelor, Bachelor of Art the, untuk program International relation and Area Studies di Jagiellonian uh, University gitu. Um, untuk sekedar informasi di awal, um, saya ke Polandia self-funded, uh, kemudian nanti akan ada partially, uh, scholarship yang parsial. Uh, jadi untuk yang fully funded uh, beasiswa mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh uh, Kak Ibnu. Jadi saya di sini akan uh, lebih general aja ke Polandianya sendiri gitu. Oke, okay. nah. Um, sebelumnya nih untuk teman-teman yang belum tahu Polandia itu apa sih Karena jujur aja ketika saya um, pertama kali um, memutuskan untuk daftar ke Polandia Sangat sedikit sekali informasi tentang Polandia um, Jarang sekali nih ada apa ya um, istilahnya Jarang sekali sosialisasi tentang Polandia sebagai negara tujuan study gitu Ternyata um, saya rasa 1-2 tahun kebelakang Polandia mulai dilirik di Indonesia, mulai menjadi pilihan salah, salah satu pilihan untuk menjadi uh, negara tujuan studi um, S1, S2, maupun S3. Alasannya mungkin karena Polandia pertama dia, um, uh, dia mulai terdevelop negaranya, dia mulai mengikuti negara-negara tetangganya yang ternyata sudah uh, start duluan seperti Jerman, Belanda. Dan juga Polandia memiliki um, living expense yang uh, jauh lebih murah dibanding negara-negara Eropa lainnya gitu. Nah, uh, basic knowledge-nya, uh, Polandia itu adalah uh, negara-republik yang berada di uh, Central Europe, di Eropa Tengah, dan uh, bagian dari uh, Uni Eropa, European Union, jadi untuk memasuki Polandia nanti akan dibutuhkan visa Schengen Um, nasional gitu dengan 16 provinsi atau voivodeship. terus um, Polandia ini terkenalnya itu dengan apa involvement keterlibatan di uh, banyak sejarah jadi Poland itu terlibat di sejarah uh, Jerman juga dia um, kemudian sempat dipengaruhi oleh um, Uni Soviet juga uh, dari Komunismenya jadi, uh, Polandia adalah sebuah negara yang sangat historis dan uh, memiliki kebudayaan yang cukup kaya dipengaruhi banyak um, um, banyak apa negara. Gitu, kemudian, um, nah, kalau ini pertanyaan yang banyak sekali nih ditanyain sama teman-teman, pasti kalau misalnya ke Polandia itu kira-kira living expense-nya berapa gitu, seperti yang tadi saya sudah mention. Uh, living expense di Polandia itu cukup um, affordable dibanding negara-negara Eropa lainnya. Di sini um, bisa kita lihat satu złoty, satu mata uangnya um, Poland itu di 3.500 rupiah dan satu euro itu di 1.600, eh, sorry di 16.500 Nah, bisa kita lihat di sini um, akomodasinya di Polandia itu. Um, Range-nya mulai dari 450 zloty sampai 750 zloty. Jadi, um, bisa teman-teman nanti uh, kalikan sendiri, menurut saya um, ini harga yang cukup um, affordable dan sepertinya untuk harga kos-kosan di Indonesia juga nggak jauh beda dari sini, gitu. Uh, 450, dan uh, kenapa range-nya jauh sekali dari 450 sampai 750? Karena um, ini saya saya range-kan harganya mulai dari yang uh, asrama, asrama pun mulai dari asrama yang biasa yang sekamar bertiga, kemudian ada yang sekamar berdua, ada yang mungkin ingin sekamar sendiri sampai yang uh, prefer untuk uh, di flat gitu. Untuk uh, sewa room di flat itu um, sangat variatif dari 450 sampai 750. Kemudian kira-kira per bulan habisnya untuk groceries untuk makan, untuk bahan makanan untuk Uh, misalnya uh, sanitary dan lain-lain itu delay expense-nya ber, uh, berada di kisaran 500 sampai 700 loti gitu. jadi um, tergantung ke, kebutuhan teman-teman ya, sendiri, tapi uh, kadang malah nggak sampai 500 gitu kan, karena ya itu tadi cukup murah dan bahan-bahan makanan juga affordable. Kemudian untuk tuition fee karena tadi saya adalah partly uh, funded, nggak fully funded berapa sih biaya kuliah di Polandia gitu. Kebetulan saya sendiri di Agilunian University itu sekolahnya, uh, universitasnya adalah um, universitas um, Publik, uh, Universitas Negeri, salah satu juga kampus paling tua di Central Europe. Um, berapa sih tuition fee saya? Itu uh, berada di kisaran 1.500 sampai 2.000 uh, euro per semester. gitu. Rata-rata um, segini, untuk swasta juga sepertinya tidak terlalu berbeda jauh, masih berada di range 1.500 sampai 2.000 Uh, untuk saya sendiri uh, di Jagiellonian, Universitas Negeri dengan program internasional itu ada di 2.000 euro per semester seperti itu. Oke okay, kita lanjut uh, ke persiapan. Setelah kita tahu Polandia seperti ini, seperti itu, apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu. Um, saya rasa ini general, general karya jadi um, mau nanti teman-teman akhirnya pergi dengan self-funded ataupun um, beasiswa, saya rasa ini adalah persiapan yang harus dipersiapkan oleh semua orang. gitu. Jadi yang pertama tentu saja mentally. Nah, uh, mental seperti apa sih yang harus disiapkan ketika teman-teman mau kuliah ke luar negeri? Ini general sih menurut saya ya. Yang pertama tentu saja research. Jadi research-research-research kenapa saya selalu mention, research ini penting, uh, research apa aja, research kampus-kampus apa yang um, ingin kita... Uh, ing kampus-kampus uh, yang akhirnya ingin kita datengin atau ingin uh, kita ingin daftar di sana. Uh, itu penting sekali karena sepertinya setiap kampus memiliki uh, jurusan apa jurusan pamungkasnya masing-masing gitu, seperti di agihan di kampusnya gaib uh, dulu. Waktu S2 itu uh, banyak sekali ditambang terus geologi, kemudian geofisik, itu uh, terkenalnya sekali jurusannya di sana. Kemudian untuk kedokteran dan uh, international study, dan politik, uh, political study itu terkenal sekali di kampus saya di Guilherme University. Hal-hal seperti itu uh, akhirnya bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan sendiri untuk teman-teman uh, ketika daftar kuliah, seperti itu. Kemudian di uh, searching juga, kira-kira kotanya nanti seperti apa, kira-kira uh, kampusnya nanti seperti apa, culture-nya seperti apa, gitu. Uh, jangan sampai kita, um, apa istilahnya, kita males searching, kita males riset terus kita memilih untuk, uh, blandly, uh, kita bertanya aja, kita hanya, Pure bertanya kepada orang misalnya yang udah kuliah di Polandia hal-hal uh, yang sebenarnya bisa kita cari dan kita riset sendiri di uh, Google gitu kan karena uh, ya di masa sekarang saya rasa akan lebih mudah untuk melakukan riset uh, yang berada di luar jangkauan kita maksudnya riset-riset atau hal-hal yang ingin kita cari di uh, luar Indonesia misalnya itu akan jauh lebih mudah sekali. Saya um, bisa dibilang 90 persen menyiapkan semua keberangkatan sendiri sampai uh, daftar dan lain-lain. Dan saya rasa ini bukan um, hal yang sulit menurut saya gitu, sampai akhirnya saya menentukan, oke okay, saya akan kuliah di Polandia gitu. Selain mentally, kita juga harus secara scientifically menyiapkan, uh, apa aja nih uh, ketika kita sudah uh, riset, semuanya kita sudah tahu, kita pasti tahu. Bahasa-bahasa, uh, bahasa apa yang dibutuhkan? Ada yang kira-kira uh, kuliahnya itu membutuhkan bahasa Polandia, berarti kita membutuhkan uh, sekolah bahasa dulu misalnya, atau seperti saya, programnya dengan bahasa Inggris, saya hanya perlu uh, mempatankan bahasa Inggris saya di Indonesia, seperti itu. Terus kita juga menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk studi misalnya uh, ada dibutuhkan motivation letter, atau um, proposal, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian, physically, kalau untuk sekarang sih, um, COVID vaksin ya, COVID vaksin yang diterima oleh European Union, seperti, dengan vaksin-vaksin yang diterima oleh Eropa, dan tentu saja harus uh, sehat. Karena uh, sepertinya, kalau misalnya dari fisik saja kita uh, belum bisa jaga, akan sulit untuk uh, struggle di uh, negara orang seperti itu. Kemudian, setelah menyiapkan itu semua, saya mau share sedikit tentang visa. Karena ini ke, uh, mungkin hal-hal yang bisa, uh, apa ya, uh, agak menakutkan juga nih buat teman-teman. Uh, untuk informasi visa di uh, visa ke Polandia, itu kita uh, bilangnya national visa type D. Type D, type D, itu untuk orang-orang uh, yang akan tinggal lebih dari 90 hari. Rata-rata um, visa ini, itu berlaku enam bulan sampai satu tahun. Jadi kemudian bisa dilanjutkan kalau kita studi lebih lama dengan uh, resident permit atau kita bilangnya karta Pobito gitu. Nah, untuk apply visa ini apa saja sih uh, syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya kita punya di letter of agreement, letter of agreement dari kampus, dan proof of payment um, kalau misalnya kita butuh bayar tuition fee gitu. Kalau misalnya kita nggak perlu bayar tuition fee gitu, um, dan ternyata nanti kita di sana akan uh, funded gitu oleh suatu um, lembaga yang memberikan beasiswa itu bisa kita uh, harus kita cantumkan ketika kita apply visa gitu. Nah, kemudian nanti ada visa application dan dan kita harus punya pas yang berwarna, kemudian juga tentu yang basic paspor, kemudian flight itinerary, akomodasi uh, di Polandia itu harus sudah disiapkan ketika apply visa, kemudian travel medical insurance Kemudian uh, yang paling penting adalah document of proving sufficient fund. Nah, dokumen ini untuk teman-teman yang uh, non-funded dari beasiswa atau partially funded penting sekali uh, untuk disiapkan. Uh, jadi nanti uh, bisa berupa traveler check atau bisa juga berupa um, apa, bank, statement, bank statement yang menyatakan bahwa kita memiliki dana Uh, lebih dari 10.000 uh, euro di uh, sebuah bank account. Boleh boleh bank account yang located di Indonesia atau located di luar Indonesia gitu. Uh, untuk uh, lebih lengkapnya ini teman-teman bisa um, akses di uh, www.gov.pl uh, di Indonesia type national visa for student atau boleh bisa searching langsung di uh, visa requirement for uh, uh, Polish eh, Poland visa requirement For um, Indonesia Residence, seperti itu. Um, untuk lanjutnya, nah seperti yang tadi sudah dibahas sama Kak Rito saya sekarang sedang terdaftar di program Erasmus Plus. Uh, jadi saya partially funded sekarang. Uh, ini adalah program pertukaran antar kampus di negara-negara uh, uh, Eropa gitu. Nah untuk apa sih gitu Erasmus Plus? Erasmus Plus ini memungkinkan kita untuk uh, exchange, trip, mulai dari satu semester sampai satu tahun ke negara-negara yang uh, berada di Eropa. Kalau untuk saya sendiri, kebetulan karena uh, jurusan saya cukup banyak, ada banyak sekali pilihan negara, kira-kira uh, eh, 18 negara dengan 52 kampus waktu itu pilihannya. Uh, dan saya rasa nanti... Uh, dengan jurusan yang berbeda-beda, pilihan-pilihan kampusnya akan berbeda. Hanya saja, um, apa ya jadi sangat memungkinkan untuk kita um, keluar, bukan keluar ya, kita memiliki pengalaman baru dengan perjalanan baru di uh, dengan program Erasmus Plus gitu. Jadi nanti akan uh, ada beasiswanya juga parsial dari uh, pihak Erasmusnya seperti itu. Uh, Langkah-langkahnya mudah menurut saya. Pertama, dari kampus akan ada sosialisasi, sosialisasi dengan koordinator uh, program atau koordinator Erasmus. Kemudian, apa saja sih yang harus disiapkan? Saya rasa juga nggak sulit, yaitu uh, motivation letter. CV kemudian nanti, uh, di motivation letter juga ada alasan kenapa kita pantas untuk uh, melakukan exchange. Kemudian, kita uh, bisa memilih biasanya kita akan diminta untuk memilih negara-negaranya. Gitu, negara-negaranya apa aja, uh, kita bikin prioritas, kemudian nanti akan dilihat uh, elegi, uh, kita lebih eligible atau kita pilih prioritasnya yang mana, seperti itu. Kemudian setelah uh, itu, kemudian akan uh, disaring, kira-kira uh, 1-2 -kira bulan setelah kita apply akan dikabarkan oh kita diterima, kita accepted dalam program uh, exchange Erasmus Plus. Itu. Nah, ketika sudah diterima, apa saja yang sudah, uh, harus disiapkan, tentu saja learning agreement uh, karena kita akan Uh, ya menjalani pertukaran di kampus yang berbeda, mungkin ada beberapa modul yang berbeda, kemudian mungkin setiap kampus memiliki dokumen yang berbeda sendiri-sendiri, uh, seperti nanti akan ada tes bahasa, kemudian uh, European Health Insurance Card atau insurance, dan lain-lain nanti uh, bisa di uh, dieksplor sendiri. Kemudian setelah itu kita lengkapi semuanya, kemudian kita uh, bisa langsung menjalankan mobilitas ke uh, negara yang sudah uh, yang sudah kita dapatkan, gitu. Um, saya rasa untuk dari saya, uh, cukup sekian, nanti teman-teman boleh uh, bertanya apa-apa yang ingin ditanyakan tentang kuliah di Polandia, uh, dan lain-lain, tapi ya saya rasa um, closing statement sebelum saya menutup presentasi ini adalah, saya rasa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang terlalu sederhana. Baik, uh, sekian presentasi dari saya, terima kasih untuk uh, perhatian teman-teman semua, boleh kita saya kembalikan ke uh, Master of Ceremony, Karito Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Mbak Siva, sangat menarik sekali ya. Dari tadi dijelaskan ada banyak hal ya, dari awal mula. Kita boleh bicara sebentar terkait dari awalnya 90% menyiapkan sendiri. Apakah ini uh, cukup ribet nggak Mbak? Dari awal karena uh, Mbak Siva sendiri kan pasti kita tahu ya, kalau 90% kan dari... Mungkin apply ataupun nyari dan e, pengalaman ketika S1 ya. Biasanya kan rata-rata memang keluar negeri ke untuk S2 atau S3 ini Mbak Siva sangat luar biasa memulainya dari S1. Dan biasanya kan banyak nih rekan-rekan atau teman-teman yang baru lulus SMA pun juga masih bingung gitu. Adakah saran-saran bagaimana mempersiapkan tadi 90% yang Mbak Siva lakukan apa saja gitu Mbak. Dari apakah sebelum lulus SMA atau se... Sudah atau bagaimana? Oke, okay, terima kasih Nika. Nah, untuk sharing juga ke teman-teman, kebetulan saya uh, sebelum kuliah memang gap year. Uh, jadi, untuk planning keluar negerinya sendiri ini sebenarnya kayaknya udah agak lama ya, planningnya dari masih sekolah, saya juga sekolah bukan di SMA biasa. Kebetulan dulu saya di gontor selama 4 tahun, jadi SMA-nya uh, memang... Lebih lama lagi dari teman-teman, kemudian ada kewajiban untuk mengabdi, mengajar, uh, tambah lagi. jpr nya gitu kan, jadi emang dari dulu. Oke, okay, um, kalau kita bisa kuliah di luar negeri gitu kan, dengan apa ya um, jangka waktu belajar yang lebih sebentar. Kebetulan untuk program S1 saya hanya tiga uh, tahun. Kenapa enggak gitu? Jadi saya mulai benar-benar dari uh, pertama itu research yang itu saya uh, yang benar-benar saya pengen tekankan ke teman-teman semua. Banyak sekali di Google itu misalnya studi portal gitu kan, studi portal yang kita, oke, okay, di situ kita bisa bandingkan jurusan yang kita inginkan di kampus-kampus di beberapa negara atau di negara-negara di Eropa misalnya, atau nanti ketika kita sudah menentukan bahwa kita menginginkan sebuah negara, bisa kita bandingkan kampus-kampusnya itu banyak sekali di studi portal. Saya dari situ review, saya hampir... Um, ada 15 uh, universitas waktu itu yang benar-benar saya dalami semuanya, silabusnya, kemudian uh, requirement-nya apa saja untuk bisa uh, masuk ke kampus tersebut. Kemudian uh, ada, beberapa, uh, apa ya, ada beberapa halangan, bukan halangan saya bisa lihat ya, uh, batu kerikil sedikit. Beberapa kampus ternyata tidak menerima uh, ijazah saya. Jadi ketika itu ijazah saya memang uh, bukan ijazah nasional, ijazah yang keluar dari uh, Pondok Gontor. Dan ijazah ini sebenarnya sudah diakui negara, hanya saja di beberapa negara kan uh, pasti dia hanya terima. Oke, okay, kamu dari Indonesia, saya terima ijazah nasional udah seperti itu. Dari situ uh, saya saring, karena ketika itu proses untuk apa ya? Hmm, proses untuk mengganti ijazah saya ke kemenak untuk menjadi ijazah nasional. Saya rasa cukup ribet, dan ternyata masih banyak kampus yang bisa menerima ijazah saya uh, hanya perlu ditranslate tanpa perlu saya ubah menjadi ijazah nasional. Uh, kemudian menyisakan pilihan-pilihan. Uh, Karena menurut saya, kampus saya sekarang, ya Julian University, ini jangan dicontoh ya, teman-teman. Saya rasa kampus saya sekarang itu adalah salah satu kampus yang, um, salah satu kampus terbaiknya di Poland, jadi saya nggak pernah ada apa kepikiran sebenarnya untuk masuk di kampus ini. Karena jujur, saya rasa... Um, ah, akan lebih sulit masuknya karena di kampus ini ada interview, ada tesnya. Sedangkan di kampus-kampus lain di Polandia itu rata-rata hanya seleksi berkas gitu dan interview. Nggak ada tesnya. Jadi eh, dulu kampus ini bukan prioritas saya, justru prioritas terakhir gitu kan. Hanya saja dengan, jadi saya coba apply ke banyak tempat. Kemudian saya lihat labusnya cocok atau enggak. Kemudian juga... Eh, Ya, berdasarkan hasil riset ini itu, saya apply ke empat kampus, tapi ternyata, um, kodarullah saya uh, ternyata berjodohnya di, malah di Agelonian University gitu, jujur juga dulu, sempat uh, takut juga, apa ya, ada ya ketakutan untuk, uh, kayaknya susah deh untuk diterima di sini gitu, karena saya benar-benar yang, oke okay, saya kuliah ke Polandia, saya sempat nggak mau muluk-muluk untuk pilih kampus. Eh, ternyata alhamdulillah, um, apa ya, ya takdirnya, jodohnya di uh, Jagiellonian University gitu setelah diterima semua um, LOA lengkap dan lain-lain, oh ya saya daftar sendiri ke langsung ke website kampus kemudian di interview dan lain-lain, Alhamdulillah diterima, kemudian mulai uh, bikin list apa aja yang harus disiapkan, ketika itu kan pasti visa kemudian juga kampus sang, uh, kemu, uh, saya rasa hampir semua kampus di Polandia itu sangat uh, membantu dan sangat uh, apa ya tingka apa peran mereka untuk asistens untuk benar-benar mendampingi si calon mahasiswa ini sampai mereka sampai ke Polandia itu sangat tinggi. Jadi saya banyak sekali merasa terbantu dari kampus, bertanya ABCD ke kampus gitu. Kemudian saya siapkan tentu saja visa yang tadi saya sudah jelaskan persyaratannya. Kemudian juga um, um, mulai dari akomodasi segala macam, travel insurance, itu benar-benar semuanya dibantu oleh kampus. Kita akhirnya memang ngurus uh, kita mengurus semuanya sendiri tapi kita punya... Uh, asisten gitu dari kampus, uh, tempat kita untuk bertanya dan um, tempat kita untuk konsultasi juga gitu. Uh, saya rasa itu sih, uh, ya yes, um, apa ya, yang sempat agak membuat saya ter, bukan terhambat sih, uh, ya lama dan banyak bolak-balik gitu ke Jakarta dan lain sebagainya itu, hanya di urusan uh, legalisasi, legalisasi itu kan berarti kita harus ke Kemenku, uh, Kemenkumham, Kemenlu baru ke embasinya Poland itu sempat karena um, ya birokrasi, ada beberapa birokrasi yang uh, saya rasa waktu itu saya harus adjust gitu jadi kalau teman-teman mau untuk legalisasi dan lain-lain tolong spare waktu yang agak banyak gitu, Enggak. jangan mepet <laughs> saya rasa itu sih sampai keberangkatan uh, semua sendiri Sangat menarik dan luar biasa lah Mbak. Maksudnya kita apresiasi memang, uh, tadi juga Mbak, Mbak Siva menyampaikan bahasanya tidak hanya satu, tapi juga 15 kampus menjadi uh, beberapa opsi. Jadi buat teman-teman ini sebagai salah satu uh, inspirasi atau gambaran bahasanya ketika kita mempersiapkan planning studi di luar negeri bukan hanya satu, dua, Bahkan Mbak Siva ini 15, jadi teman-teman nanti bisa mungkin 10 atau 15 plan kampus, kemudian misalnya jika salah satu atau duanya belum keterima, mungkin insya Allah yang lainnya juga. Dan ngomong-ngomong kita masih tetangga ketika Mbak, Mbak Siva di Gondor saya ditolong aku waktu itu Mbak. Masih oh, tetangga. Yes, ya? ya dekat Dan uh, boleh satu lagi, kenapa alasannya memilih uh, hubungan internasional dan area stagis? Dari banyaknya jurusan yang di uh, Polandia ini, Mbak. Oke, uh, dari dari dulu memang saya tertarik dengan uh, hubungan internasional, hubungan politik. Uh, sebenarnya saya lebih interes juga di ekonomi. Tapi hubungan-hubungan um, antar negara itu uh, selalu menarik buat saya. Jadi ketika dulu masih sekolah, saya rasa uh, apa ya cerita-cerita uh, atau berita-berita internasional itu selalu uh, menarik. Uh, apa ya, lebih menarik pandangan saya gitu. Kemudian ketika uh, kuliah, saya, uh, sebelum ketika lulus saya memutuskan sepertinya saya akan kuliah tidak jauh-jauh dari uh, international relation karena um, dengan belajar international, uh, international relation akan lebih mudah juga untuk saya masuk di uh, world society atau um, warga negara dunia seperti itu sih Karipto. Mantap banget ya uh, Sudah dari SMA tapi sudah punya visi ke depan yang sangat luar biasa Dan pandangannya memang hal ini sebagai salah satu jurusan yang seksi Dan cukup banyak menarik perhatian ya mbak juga Jadi uh, okay. kita langsung ada dari pertanyaan dari peserta uh, Langsung kita akan rangkum ada beberapa pertanyaan Yang pertama ada pertanyaan dari Mas Andika Bram Apakah juga mengalami culture shock mbak? Seperti uh, di Polandia seperti cuaca, ibadah Karena misalnya kita kan uh, Muslim Sedangkan Polandia kan negara non-Muslim juga Dan cara mengatasinya seperti apa Itu yang pertama Kemudian uh, yang kedua ada dari Ibu if Dari Padang Apakah ada standar skor TOEFL atau IELTS Ketika uh, Mbak Siva apply Dari boleh sambil selain Polandia tadi Apakah 15 tadi Mbak juga sudah menyertakan Uh, skor TOEFL ataupun IELTS tadi? Oke, okay, saya jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama tentang uh, culture shock. Uh, jujur, ketika ke Polandia tidak terlalu banyak sih culture shock yang saya rasakan, tapi memang untuk di ibadah, contohnya um, Uh, waktunya kan berbeda, apalagi saya waktu itu datang itu di semester uh, winter semester di Oktober sudah masuk uh, autumn, waktunya yang mulai jam tujuh, yang jam enam baru subuh, kemudian jam 5, jam 4, jam 5 itu udah maghrib gitu kan, jadi menyesuaikan disitunya itu benar-benar bergantung ke aplikasi-aplikasi uh, untuk mengingat ibadah gitu. Kemudian uh, kalau kebetulan lagi di luar, itu benar-benar saya yang kayak oke okay, kita jaga wudhu dari rumah kalau memang Uh, jaga wudhu dari rumah ini sangat tidak, uh, kemudian tidak memungkinkan um, kita ya wudhu di toilet-toilet uh, umum gitu kan terus uh, seperti apa kalau saya kebetulan emang banyak juga belajar dari Kak Ibnu karena Kak Ibnu lebih senior di Polandia um, apa ya? salah satu hack yang saya pelajarin juga itu kita sholat di uh, ruang ganti kalau misalnya teman-teman tahu di mall kan ada tuh outlet-outlet, um, gitu, tempat-tempat uh, beli baju, H&M, dan lain-lain, itu kadang kita ke ruang ganti itu untuk numpang sholat gitu sambil duduk kadang juga di jalan, di taman tapi mostly kita sholat sambil duduk jadi dari rumah kita benar-benar udah prepare kemudian kadang juga sarung tangan untuk bisa sholat seperti itu jadi nanti kita cari kiblatnya via aplikasi seperti itu itu untuk ibadah kemudian culture, saya rasa nggak banyak culture shock dan yang, yang saya amaze juga saya jujur cukup takut apa ya, dengan framing rasis gitu kan kayak, ah oh, Uh, saya pakai kerudung, gitu, saya akan lebih terlihat lebih foreigner dibanding teman-teman, gitu. Um, uh, dan selama saya di Polandia, Alhamdulillah belum pernah ada satu uh, satupun, uh, apa ya, ya tindakan-tindakan uh, yang kita, bisa kita bilang rasisme terjadi sama saya dan teman-teman uh, di kota saya sih, especially. Paling uh, ya yes, orang, uh, karena orang merasa aneh, jadi sepertinya di Polandia juga foreigner tuh bukan suatu hal yang sudah uh, apa-biasa ya, seperti di negara-negara uh, lain uh, jadi ya ketika jalan misalnya atau kita di transportasi umum itu masih ada kemungkinan di dilihatin kemudian juga um, apa ya uh, ya mendapatkan tatapan-tatapan yang mungkin aneh dan gak biasa tapi sebenarnya uh, orang Polandianya sendiri itu baik-baik banget dan saya merasa um, ya dengan dengan suasana yang ramah dan seperti itu, saya rasa saya akan jadi merasakan less culture shock gitu. Itu untuk yang pertanyaan culture shock. Kemudian yang kedua tadi, itu yang saya lupa mention, karena saya mengambil program bahasa Inggris, tentu ada standar TOEFL atau IELTS yang harus dipenuhi. Karena saya sendiri pribadi menggunakan IELTS, sebenarnya standar IELTS untuk S1 itu di di seluruh negara saya coba beberapa saya coba searching di beberapa negara ketika riset itu sama semuanya di 5,5 Kemudian untuk S2 itu di 6 Kemudian untuk S3 itu di 6,5 atau 7 tergantung uh, kampusnya jadi um, uh, untuk apa standar skor TOEFL ayat saya rasa enggak untuk S1 dan S2 masih lebih mudah di uh, apa di, dicapai gitu kan. Uh, dan kalau misalnya udah 1 S2 di luar, uh, untuk S3-nya saya rasa nggak perlu apply uh, IELTS lagi, gitu. Karena kita hanya melanjutkan dan kita sudah berada di luar. Itu akan lebih mudah lagi. Seperti itu, Karipto. Mantap sekali ya. Maksudnya luar biasa sudah mempersiapkan bahwasanya IELTS yang 6 ataupun skor 6,5 kan juga lumayan. Berarti sudah dari jauh-jauh ya, Mbak? Misalnya ketika uh, di kontor di kelas. Oh, tapi di kontor juga ada program ini ya? Bahasa Inggris yang memang... Uh, yang program Bahasa Inggris, memang kita kan hidup dengan Bahasa Inggris, segala hmm. macam Cuman untuk spesifik IELTS-nya memang uh, waktu Bahasa itu belum efektif sih menurut saya. Jadi hmm. ketika ada satu tahun spare, saya hmm. uh, kerja, saya mengajar, itu sebelum kuliah, saya benar-benar di situ juga belajar IELTS. Gitu. Jadi ketika 2-3 bulan sebelum keberangkatan, Ketika itu saya belum daftar, 2, 3, maksudnya belum ada uh, yang resmi keluar bahwa saya diterima di sebuah kampus, tapi saya uh, sudah prepare dan sudah um, tes IELTS itu 2-3 bulan sebelum keberangkatan. gitu Jadi udah tahu skornya, <laughs> jadi kalaupun nanti ternyata, oh, skor, uh, waktu itu spare waktunya karena takut skornya tidak mencukupi, tapi ternyata alhamdulillah uh, mumpuni skornya di atas, jadi nggak perlu tes ulang seperti itu. Mantap. Luar biasa sekali, uh, baik Mbak Syifa masih di sini ya, Mbak? Mbak, jangan kemana-mana dulu. Oh, masih kita ini dulu, jangan kemana-mana karena uh, Bapak Ibu juga sudah banyak sekali pertanyaan, tapi masih kita keep ya, Bapak Ibu, karena uh, kita.